Ya, pembelajaran online atau yang lebih sering dikenal dengan e-learning, ini merupakan pembelajaran atau kursus yang dilakukan secara online alih-alih secara fisik. Sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang 6 website terbaik untuk belajar online di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Situs belajar online terbaik yang pertama yaitu adalah Zenius, ya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah halaman awal tampilan dari websitenya ya. Kalian dapat mengetikan zenius.net di Google ya. Oke, okay. Zenius, mereka menyediakan materi-materi pendidikan untuk siswa SD sampai SMA sederajat ya. Kalian dapat mengunduh aplikasinya melalui tombol ini ya, Get It On Google Play. Oke, okay. untuk keunggulannya sendiri, mereka terbilang hemat ya. Anda bisa mengakses berbagai macam video pembelajaran secara gratis melalui aplikasinya. Selain itu mereka juga dilengkapi dengan pembahasan untuk jenjang pendidikan dan kurikulum ya. Keunggulan lainnya yaitu mereka juga terbilang hemat kuota ya dimana anda hanya memerlukan 20 MB atau megabyte kuota untuk mulai belajar. Website selanjutnya yaitu adalah ruang guru ya benar. Siapa yang tidak tahu dengan ruang guru ya? Ruang guru adalah situs bimbel atau Bimbingan belajar online terbesar di Indonesia ya, sama seperti Zenius. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah berbagai macam produk dari ruang guru. Ya, iya, secara keseluruhan mereka juga menyediakan materi pendidikan untuk belajar SD hingga SMA sederajat. Ya, oke, kita coba scroll ke bawah lagi untuk melihat uh, keunggulan mereka lainnya ya, oke di sini ada bagian pricing di mana Nisa Sabian sebagai brand ambassadornya ya, oke untuk mendownload aplikasinya kalian dapat uh, menekan tombol get it on Google Play ya pada bagian footer halaman websitenya. Untuk keunggulan utamanya sendiri mereka dilengkapi dengan quiz di dalam aplikasi mereka. Situs web belajar online berikutnya yaitu adalah Kuiper ya. Ya, Kuiper School. Ini adalah layanan pendidikan online yang terbilang baru khusus untuk guru dan siswa SD, SMP hingga SMA ya. LMS atau Learning Management System yang dibuat oleh Kuiper ini disediakan untuk memfasilitasi para guru dan murid dalam melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar secara online. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan dari halaman website Kuiper School. Ya. Untuk men-download aplikasinya, kalian dapat menekan tombol ini ya pada bagian bawah halaman websitenya. Untuk keunggulan utamanya sendiri, Kuiper terbilang memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan platform lainnya. Situs belajar online berikutnya yaitu adalah kelas pintar ya. Website belajar gratis yang dimiliki oleh PT Extra Marks Education ini menyediakan pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai 12 ya. Oke ini adalah menu dari halaman websitenya. Di sini Anda bisa belajar melalui video, animasi, audio visual, dan e-book ya. Selain itu... Kelas pintara juga memberikan metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan total learningnya, yaitu learn, practice, dan test ya. Di sini juga tersedia berbagai macam informasi lainnya ya. Oke, untuk mendownload aplikasinya sendiri kalian dapat scan barcode di atas atau dengan mengklik link seperti ini ya. Untuk link Downloadnya ya, oke. Kelas, pintar, juga memiliki fitur tanya ya, dimana ini merupakan salah satu dari keunggulan yang dimiliki oleh platform ini ya. Oke, kita lanjut ke daftar berikutnya, yaitu adalah rumah belajar ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tampilan awal dari halaman website rumah belajar oleh Kementerian Pendidikan. Dan kebudayaannya. Dengan menggabungkan beberapa perusahaan swasta penyedia layanan belajar online, Kemdikbud mengembangkan portal pembelajaran daringnya, yaitu adalah Rumah Belajar. Ini merupakan portal pembelajaran yang menyediakan materi serta fasilitas pembelajaran untuk siswa PAUD hingga SMA atau SMK sederajat. Kalian dapat mendownload aplikasi Rumah Belajar melalui. Halaman awal di websitenya ya. Untuk keunggulan utama mereka sendiri yaitu mereka memiliki fitur yang terbilang cukup interaktif untuk situs belajar online. Situs belajar online yang terakhir yang dapat kami jelaskan di sini yaitu adalah Brain.ly ya. Oke, okay. Brain.ly ini merupakan situs belajar online internasional ya. Namun mereka juga mencakup untuk lingkup nasional ya. Jika ingin mengakses situs belajar online ini, kalian dapat mendownloadnya melalui tombol pada halaman bawah dari websitenya ya. Kalian juga dapat memilih untuk negaranya di sini. Oke. Perlu kalian ketahui, LMS ini menyediakan cara belajar online yang seru dan interaktif tentunya ya. Platform ini juga menyediakan fitur live chat dan pesan pribadi yang mirip dengan fitur yang ada di media sosial. ya. Kalian dapat masuk atau mendaftar di sini. Oke baiklah kami pikir demikian. Jadi manakah platform yang kalian suka baik sebagai orang tua, guru, ataupun sebagai murid?